jangan banyak-banyak membuat perda jangan banyak-banyak membuat pergub jangan banyak-banyak membuat perbup bupati jangan banyak-banyak membuat perwali negara ini sudah kebanyakan peraturan dan negara kita ini bukan negara peraturan semua diatur semua diatur malah kita kejerat sendiri hati-hati stop itu udah dikit-dikit diatur dikit-dikit diatur akhirnya apa kecepatan kita dalam bergerak kecepatan kita dalam memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat Padahal sekarang negara sebesar apapun Pengennya fleksibel Pengennya fleksibel Cepat merespons setiap perubahan Kita malah memperbanyak peraturan Untuk apa Saya tahu kalau membuat perda itu Pasti ada punker Ada studi banding Saya ngerti Saya ngerti tapi stop Dan di Kunkar itu ada apanya, saya juga ngerti. Di situ dibanding itu ada apanya, saya juga ngerti. Nah ini orang lapangan yang ngerti betul kayak gitu-gitu gitu. Mudahlah, gitu, gitu. stop. Apalagi perda-perda yang justru meruatkan dan membebani masyarakat. Stop, udah stop. Kita justru ini, ntar lagi kita akan mengajukan yang namanya Omnibus Law. Mengajukan kepada DPR kira-kira 70-74 undang-undang yang akan kita revisi sekali jadi. Jadi satu undang-undang.